Informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat sekitar Leslar tentunya. Menemani santai pagi kalian saat ini, Bawimin akan memberikan informasi terbaru, persahabat ya. Tentunya kita kungkang pertama ada info tentunya untuk kita semua info penting persahabat yang mengenai acara hari ini. Yang kita lihat, ada sebuah uh, percakapan pesan. Pasal ya ada yang bertanya kepada Pak Miko Chandra. Di situ dikatakan, Pak Miko selamat malam. Apakah acara Leslar Besok live semua? Dengan kerja ada jawaban persamaan ya, dari Pak Mika Chandra, Btw barusan ada info kalau acara besok pagi dan siang diundur ke tanggal. 29 Tapi untuk acara malam tetap ada. Tolong sampaikan ke teman-teman leslar yang lain Harap maklum adanya Terima kasih Masya Allah persahabat ya kita mendapatkan info penting bahwa Acara tentunya pagi dan siang hari ini diundur ke tanggal 29 persahabat ya Jangan sampai tentunya ketinggalan info kembali dicatat tanggalnya tanggal 29 Acara tersyakuran persahabat ya Pagi dan siang itu akan diadakan tanggal 29 dan nanti malam bakal hadir kembali acara Leslar yang paling kita tunggu bersahabat ya Info ini kita dapatkan dari akun sahabat Leslar Taiwan Ada kalimat caption yang dituliskan dapat info dari grup diganti minggu depan ya guys tuh Saat masih dicatat jangan sampai tentunya kalian ketinggalan terlewatkan acara momen spesial bahagia dari Lesti dan Rizky Billar. Untuk keunggahan berikutnya, persahabat kita lihat di sini ada momen romantis nih, masya Allah, para sahabat, ya, gemoy banget nih, Dede Elasti dicium kening oleh Rizky Bilar masya Allah, romantisnya foto-foto mereka, persahabat ya, membuat kita semakin bahagia. Mudah-mudahan rumah tangga mereka juga selalu diberikan kebahagiaan dan kelancaran. Untuk keunggahan selanjutnya, kita lihat ada unggah spesial dari Kak Nova. Di akun Instagram pribadinya kan, Opa semalam mengunggah sebuah postingan bareng Lesti dan Bilar. Mas Abah ya, kita lihat di sini postingan bareng Rizky Bilar, adik tercinta. Masya Allah, bersahabat ya, bahagia banget nih. <gif> dan kita lihat juga, keunggah berikutnya masya Allah, dia postingan foto bersama Lesti tentunya adik ipar kak nova luar biasa cantiknya persahabatnya dua-duanya membuat kita semakin bahagia ada kalimat kiasan yang dituliskan witless dan lar kata kak nova tuh sahabat ya tentunya kita bahagia banget melihatnya banyak sekali komentar dan tanggapan dari postingan tersebut salah satunya dari akun melodi kartun underscore mengatakan masya allah kak nova Leslar dan semuanya sehat-sehat ya Insya Allah sakinah bawa dahwarohma Amin masya Allah sahabat ya doa terbaik selalu diberikan tentunya dari dari fans sejati mudah-mudahan doa baiknya diinsyabah dan kita tetap kompak dan solid mendukung idola kesayangan kita selanjutnya para sahabat kita lihat juga ini tentunya lebih ujuk dan lebih romantis ngenak banget nih bersahabat ya kita lihat BTS prewedding Tentunya di momen-momen pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Ini luar biasa bersahabat ya Sumpah ini ngenap banget Ketika detik-detik Rizky Bilar cium Pipi kiri dedek Lesti kejora Sungguh membuat kita terhanyut nih Masya Allah <sierte> Lesti hanya tersenyum bahagia banget nih. Ketika tentunya dicium pipi kirinya Oleh Rizky Bilar nih Luar biasa Makin bangga, makin bahagia banget persahabatnya melihat mereka. Tentunya sekarang, bahagianya luar biasa. Postingan tersebut juga tentu banyak sekali komen yang tertanggapan dari para fans, salah satunya dari akun Instagram. Istiana Anas Arifin mengatakan, "Dede yang dicium." kok aku yang seneng ya wow <luluh> luar biasa persahabat ya tentu kita semua para fans ikut senang ikut bahagia melihat ketika tentunya idola kita merasakan kebahagiaan untuk ke kabar berikutnya persahabat kita lihat juga nih ada momen spesial semalam ternyata tentunya pengantin baru belum bobo nih persahabat yang diunggah oleh akun Kirana Fari persahabat ya. Terciduk terpantau, bangkit pengantin baru sedang tentunya di meja makan. Masya Allah, ada kalimat juga. Pertanyaan di situ mau bahas yang mana dulu nih? Best banget deh, Kirana sama tim. bener benar kompak sampai gak ada yang bocor sedikit pun. Karena kita anti pansos-pansos klub, -pansos kamu juga nggak din. Masya Allah, persahabatnya memang luar biasa. Tertutup banget sekarang. Mudah-mudahan saja kebahagiaan dan tentunya kesuksesan selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar. Untuk selanjutnya, persahabat kita mendapatkan info bahagia langsung dari Ibu Harsiwi Ahmad. Di akun Instagram pribadinya menginfokan bahwa malam ini ada konser takdir cinta Leslar persahabat di Masya Allah bintang tamunya Lesi dan Miller live Jangan sampai ketinggalan ini live masyarakat yang langsung di Indosiar Nanti malam bakal hadir pengantin baru di acara konser takdir cinta Leslar Kalimat lima tiansen info panjang pun dituliskan dalam postingan tersebut Leslar Lovers, pendukung Leslar dimanapun berada dalam negeri dan mancanegara Ayo merapat besok malam, ini infonya semalam Bersambutnya, dalam konser takdir cinta Leslar Infokan kepada semua teman-teman sahabat Saudara sahabat, ya kita akan kehadiran bintang tamu utama Pasangan fenomenal kakak Rizky Bilar Dan dedek Les dikejarah untuk launching lagu single duet Perdana mereka Takdir cinta Leslar Di panggung Indosiar secara live Setelah mereka sah menjadi Suami istri karena mereka Pun ingin membagi kebahagiaan Masya Allah Luar biasa bersahabat ya Tentunya mereka juga Ingin memberi kebahagiaan Untuk para Leslar lovers yang sangat Menyaingi mereka konser ini pun Akan dimeriahkan pula oleh Sidret bintang tamu di pasapati banyak sekali Bintang tamu yang akan hadir nanti malam ada Kapopi Amalia juga tuh Dan Mama Ella tidak ketinggalan host-host kepo nih persahabat ya Ada Ramzi Gilang Dirga Irfan Hakim Ruben nih. Wow kebayang banget nih ya Ketika host-host julid ingin kepo banget kepada pasangan pengantin baru Jadi jangan lupa untuk malam ini persahabat tanggal 21 jam 7 malam Masya Allah Tentunya kita akan barang-barang menyaksikan acara, konser takdir cinta, special launching lagu terbaru duet dari Lesti dan Rizky Bilar Masya Allah bersahabat ya, tentu kita juga menunggu kejutan hari ini Tentunya tunggu saja info selanjutnya, tetap stay tune di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bermin ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh